di kategori dangdut girls of the years Ini persahabat ya masya allah yuk untuk semuanya ramaikan di kolom komentar nama bunda lesti kejora mudah-mudahan ya bunda lesti kejora selalu menang di ajang manapun dan semakin banyak dukungan untuk bunda lesti kejora ini masuk best dangdut girls of the years persahabat ya masya allah Mudah-mudahan Bunda L selalu berkarya dan memberikan karya-karya terbaik dan terbarunya. Kemudian juga bersahabatnya kita lihat nih ada tentunya cidukan vitamin yang sangat Masya Allah banget yang luar biasa. Gak bisa move on dengan ekspresi senyumnya BBL yang sangat bahagia. Melihat BBL tersenyum kita juga ikut. Merasakan kebahagiaan itu, dan dibikin *salvage* juga dengan Papa Bilar yang tentunya terlihat kedinginan. Persahabatnya, masya Allah, tetapi saat kedinginan masih mengucapkan tentunya zikir, ini membuat kita bangga dengan seorang Rizky Bilar, masya Allah. Mudah-mudahan, untuk kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, umrohnya mabrur dan memburuh dan semoga lancar segala urusan dan mudah-mudahan doa-doa baik dari Leslar diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kolom komentar banyak sekali nih sahabat ya respon dan tanggapan yang diberikan diantarin dari Santel Putih Bilar mengatakan tabarakallah mabrur ya umrahnya lihat gini aja kok mewek ini saking bahagianya Abang tuh senyum happy terus kata itu masya Allah. Ada juga tanggapan lain dari akun Oreo Cookies mengatakan, masya Allah bilar dalam keadaan kedinginan tapi masih sambil zikir. Semoga Allah mendengar segala doa mu yalar, dan semua doa yang engkau langitkan diijabah oleh Allah. Bahagia selalu bersama keluarga kecilmu. Amin amin ya robbal alamin amin masya Allah. Luar biasa. Dan terlihat di umroh kedua ini Muka atau wajahnya abang Patih ini terlihat happy terus Masya Allah luar biasa Hanya doa terbaik Selalu kita berikan untuk keluarga kecil lar Untuk berikutnya persahabat Kita lihat juga cidukan vitamin Masya Allah banget ya Walaupun vitaminnya dari orang lain Kita sudah merasa bahagia sekali Alhamdulillah Lihat bunda El dan abang Sehat terus, bahagia terus pokoknya untuk idola kesayangan kita Pusingan ini pun juga kembali oleh akun karusan, sekalas 24 lar Kita lihat juga kalimat yang ditulis, kangen banget sama mereka Cuma dapat cidukan-cidukan dari orang saja, Masya Allah Bangga, bahagia sekali ya dengan leslar Kemudian juga persahabat kita lihat di unggahan IGS-nya MRB Clothing Line yang menunggu untuk launching produk MRB. Kali ini persahabat ya untuk warga Konoha diharap bersabar karena untuk launching MRB Clothing Line ini hanya di akun resmi MRB. Jangan percaya akun manapun persahabat ya kecuali MRB Clothing Line. Jadi jangan sampai ketipu untuk warga Konoha. Info resmi itu langsung dari akun Instagram MRB Clothing Line Jadi jangan sampai kalian salah Apalagi sampai tertipu nih persabat ya Dengan akun manapun Kecuali MRB Clothing Line Semangat terus Mudah-mudahan secepatnya bisa launching produk MRB Kita selalu menantikan Selalu menunggu kejutan dari idola kesayangan kita